anjung mas ninggal janji halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama mukrim aja karena belum punya mukrimnya jadi mukrim aja gak anu lagi ya sudah bosen Anu kali ini kita mau nggak enggak ada lagi mau bikin nikrak buat wadah no. Ya. ini bahan-bahannya sudah saya siapkan sudah saya cepatkan tebring yang mak bukan saya, bapak saya udah siapkan semuanya, ada arit ada air, ada pelunyung, daungkal, ada rokok, yang penting rokok. Kalau ngopi tadi udah tadi pacar. Kayaknya uh. karena di rumah sudah pateng growol. Uh. Sekarang bikin baru. Di bahannya pleng. Langsung aja. simak terus video ala wong Jowo mokrem aja. vlog-vlog uh. uh. semampu saya semoga bermanfaat simak terus pertama-tama kita potong sesuai ukuran panjang ikraknya ini tadi sudah selesai potong lalu ini disigari langsung aja enggak usah banyak bacot karena Apa? yang banyak bacot biasanya banyak bohong oh. oke okay. lanjut lalu nah, pranknya disigari sini bos caranya enggak secepat so kayak bikin mie instan eh. harus hati-hati takutnya antar kebeler Terus prosesnya lama. tidak kayak bikin mie instan. Harus super hati-hati. pokoknya harus hati-hati supaya tidak kebelir terus terus dikarin hasilnya seperti ini nanti di sini disini tapi yang, yang agak lama prosesnya butuh berjam-jam enggak seperti bikin mie instan Terus dipilih terus Sampai secukupnya Harus hati-hati bos Karena namanya bambu Bambu preng itu ya Sofi aw harus hati-hati sembilan -hati. nggak nggak hati-hati bisa beler Terus, terus begini, terus caranya. udah enggak bolong guys uh. kemarin bolong udah saya dendomi pagi-pagi uh. takutnya kalau bolong ntar mabur Nah,nya kita lanjut mangkok sore. ini sudah hasilnya sudah untuk ya, karena prosesnya lama aku. Ini dilanjutkan nanti sore di rumah aja. Ini kan karena udah agak rur kita belum ngaret kita lanjut di rumah aja. Ini saya balik pulang. Ntar saya enam di rumah. Oke bosku. Simak terus videonya. Kalau enggak males kalau suka ya di subscribe. Kalau enggak mau lanjut ya. dislike. Oke. Ikuti terus perjalanan nih ala vlog vlog. Mukrem aja. Hmm. Nah, sekarang kita sudah ada di rumah. Ya, kita ada di rumah. Hai, nah, matrasnya berawal huh? langsung aja kita bikin. Tidur. Pikir. Pikir karena <tikir> <tikir> <tikir> sudah disiapkan hingga bikin langsung tak usah lama-lama langsung mulai pertama-tama game oke Sampai jumpa Sampai terus sama apa sih ini, emak dur mbak, eh, orang mbak, mbak. karena kemarin kesorean kau lanjut Nah, Tanjung Mas meninggal, janji. <tuh> group mm -hmm. mama nah, nah, aku nah. kalau suka boleh di like kalau suka di subscribe silahkan di subscribe kasih ini jadinya buat nimpal semoga bermanfaat dan kalau suka boleh di like dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you ngapin ngapa dipikir